sobat makan kembali lagi bersama aku Satrio Pras di channel Rio Satrio ASMR untuk konten kali ini kita akan makan-makan makan, ya guys ya. kalian hidup itu harus makan guys kalau nggak makan ya ya mati sih emang ada nggak makan enggak mati Oke di video kali ini ya aku mau makan udah lihat yang di depan, di depan sih. Kalian udah fokus di ini berarti. Kita akan makan nasi goreng sewakul ini guys. Gede banget. Uhu. Langsung gua habisin guys tanpa sisa sekalipun guys. Ini aku mau bikin makanan ini semoga ini bisa menambah subscriber gua guys. Oke. Okay. Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel Rio Satrio, subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu channel ini mencapai satu juta subscriber, guys. Ayo ingat satu juta subscriber, oke? Okay? Bantu yuk, bantu yuk, support yuk, support yuk. Langsung aja kita mulai ASMR-nya guys. Guys, oke. Okay. Langsung aja kita boleh. Ah, nya yo pakai tangan guys Indonesia itu harus pakai tangan ya kalau nggak pakai tangan ini bukan Indonesia berarti emang lu siapa cuy <laughs> Oke langsung aja kita mulai makan yo mm. nih guys udah ya langsung makan ngomong mm. Nyenyak hmm. banget Berhubung Lagi Apa ya Belum sarapan guys Nasi yang aku bantai habis ini guys Dari malam aslinya Ya aku belum makan sih Sekarang sarapan Langsung makan di bantai Habis-habisan <tuh> Makan nih guys Nyenyak <tuh> Nyenyak apa ya? Mmm. Aku Batu satu juta subscriber guys. Come on guys, satu juta subscriber. Nah, berapa perpotan gua. Hmm, Ya. Enak kali, wah, uh, orangnya, enak-enak, enak kali, jangan lupa minum guys, nanti nggak keseretan guys, nggak keselak, ah, hmm, mantep kali, Gua tambahin lagi toppingnya guys, wuuuuh, Kayaknya bakal lama deh. Bentar, aku ambilin ini guys. Tokah sakti guys. Dan tokah saktinya. Huts. Ini dia. Sendok sakti. Langsung aja gak sahabat-sahabat sih lagi. Kita akan makan. Sendok saktinya guys. Wow. Lom, lom, lom, lom. Om om om om, ah. hmm. saya dok Sakti main. Om. Oh. Ah. Kalau gue habisin semua. Ada yang bisa nantangin gua Nih. Makan satu bak. 系啊。Okay. Oke okay. Guys, lanjut lagi yuk sorry tadi ada kapasitas penuh guys nah sekarang kita lanjut lagi. Aku ke mana Aku jalan dulu rasa betan tuh guys, sorry ya guys ya, kali ini gua gak habisin guys <gum>, gimana ya guys, bicarakan -bicara. mah, kayaknya udah sampai sini aja, sorry ya guys ya, sorry tapi, udah mau habis sih, udah sedikit banget nih tapi apa-apa lah, ini buktikan bahwasannya gua makan gua banget guys gak lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian maksudnya sampai satu juta subscriber guys ayo bangga sampai satu juta subscriber aku, aku tunggu guys ayo, maju, subscribe yuk yuk, Yo. oke, okay, thank you sudah nonton videonya Gua Satria Prasetyawan. pamit undur diri see you next time video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye